lah pagong gong, gila sih duit, apal mah kamar dosa ke dewa anjing teh, carekan kok inggera oh ini ah. tuh lah jelah carekan gero lah lapar itu ah ini baga duit 2000 oke okay, bang, pake sombong sih duit bayang lah Kadrama tadi teuy. Wiu. Oh, ah. Ini Duh, anjir ayah si Heru. Pasti we bakal negur ka dewek nu kamari. Tamun ka itu bakal dicarekan aing. Kumaha nya? Oh, heueuh. Kumaha kadieu euy? dicarekan wai ti adikeun engain untung tepai kemari, eh, si Mang Nanto nyok kemarin teh, cap nengel dua kali. Ta, iya nama Ayah iya. Jadi si Heru teh mal ngamuk ke Dewek. Soalnya jual main taman dulu ada angin, pasau kerada cengos. tegak mereka dewek ninging akun kemarin maaf ya eh. untung tepai kedewek asal keruwah hal adim kemana kamari mari ya pakai jeng Di akun dia sangat adim ayah sok Sop sok sok uh kopi nak aduh tak ugh doh duit nak ya kenalnya ke mana nih Edward bu beli cik maknyalah beli Menyong beli aduh aduh mau batun badak gitu tajongin usiain dah namun teninakun manehna najis, sucak ke warung dah nyaduid nah 2 ribu deh ngerakun pemerintah ah pakanan orok, iya patut <tuk> <tuk> Heri cari ayam, Heri cari ayam. Ah, perupa tuang dagangnya. Oh, ngeteh. Tolong eh balik, pol ket ah. Lu uh, ayah ale-ale, ada, maha dia ada, ada. ngeteh. Yang nemen kopi aja. Ya, topi. Bagus. 2000 menang duanya. Sama galak Itu padul. Itu. Lena mere cenah, karunya oi. Kita cek tuh. Sari hayam ogo ay ayam ayam sari-sari eh ini ayam hmm. asin yu, yu, jangan jangan ah. hmm. uh. uh. ah, ke Nga, kau di kamar Yogi. Ye, enam janji. Tawas, ingat sendiri. Mua, Siap. enggak Nah, ini deui. Tong Eh. aku buru. Maka, geato kene. Heh. Tong nyakun deui, moa, jang tiap dua kali ka Lain lain teu panik lah ya ada mangkaman ya Tegunan -tegunan. Belum juga, juga. Belum juga. siap lah. ya siap. bujur medok ya oh, apa -apa. ya Ke awal, ya S S S S Oh, siap. oh, siap. oh siap lagi, Untuk beli filtru....